Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. selama sore, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di TV yang akan menggambarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu dukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya. Baiklah, para sahabat, untuk menemani santai sore kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru. Para sahabat yang sebetulnya telah kesayangan kita, kekabar pertama ada info penting banget dari Indosier. Kita lihat di laman akun Instagram Indosiar. Menginfokan persahabat ya bahwa bakal ada acara Aksi Indonesia 2022 Ayo ikuti audisi online Aksi Indonesia 2022 Periode pendaftaran dimulai dari 1 Februari kemarin sampai 13 Maret 2022 Yuk daftarkan diri kamu persahabat ya ini gratis ya Kita lihat um, untuk syarat pendaftaran yang pertama itu laki-laki atau perempuan bersahabat Yang kedua usia minimal 16 tahun peserta perorangan atau duo Yang ketiga memiliki kemampuan wawasan agama Islam Yang keempat mampu membaca Al-Quran dengan benar Yang kelima mampu berdakwah minimal 3 menit dengan tema bebas non sarat. Yang keenam apabila memiliki keahlian lain misalnya kesenian Harap menyiapkan peralatannya masing-masing Dan yang ketujuh bersedia mengikuti karantina di Jakarta itu syarat pendaftaran aksi Indonesia 2022. Disimak juga persahabat untuk info lewat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar ajang pencarian Ustadz dan Ustazah berbakat akan segera hadir tahun ini di aksi Indonesia 2022. Yuk ikuti audisi online Pendaftaran sudah dimulai dari 1 Februari sampai 13 Maret Pastikan juga kalian memenuhi persyaratannya Dan kita akan saja mudah-mudahan Idola kesayangan Bunda Lesti maupun Papa Bilar Ini bisa mengisi acara tersebut ya Kita kangen banget nih melihat Bunda Lesti menjadi host lagi Di acara Aksi Indonesia 2022 untuk berikutnya para sahabat kita lihat juga di postingan ini. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Lenslor salah satunya dari akun Najla Putri mengatakan, "Mudah-mudahan Dedek jadi host lagi, menghibur banget lihat tingkah Dedek jadi host, asyik banget ya. Bayang sekali yang kangen, yang rindu" kepada Bunda Lesti yang bisa menjadi khas kembali di acara aksi, mudah-mudahan persahabat ya kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu untuk idola kesayangan kita untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah gambar spesial info bahagia yang kita dapatkan dari akun Leslar Unskursi ini menginfoikan soal rating Indosiar atau acara Kiss World 2022 malam pertama yang ada Leslarnya ya Alhamdulillah, ketika acara KISWAT 2022 malam pertama, ini masuk rating di urutan ke-14. Wow, alhamdulillah banget ya. Bersyukur, terima kasih banget ya untuk fans sejati yang sudah menonton sampai larut malam. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid dan semakin kompak terus mendukung yang terbaik buat Leslar. Di komentar pun banyak sekali tanggapan yang diberikan. Salah satunya dari akun Anis Unscore FCN mengatakan "Kiss World hari kedua rating 30. Alhamdulillah Leslar masih memberi banyak keberkahan." Tuh, dibandingkan dengan malam pertama persahabat, ternyata malam kedua ratingnya itu diurutan ke-30. Itu tidak ada Leslar semalam dan alhamdulillah di malam pertama ketika ada Leslar Ratingnya di urutan ke-14, masya Allah, luar biasa kekompakan dari Leslar Lovers. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ke unggahan spesial dari Leslar Entertainment. Ini mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti yang memegang piala penghargaan KISS Award Ya, masya Allah, ada ucapan selamat untuk Leslar. Leslar Power Couple, siapa yang semalam nonton Indosiar terharu banget. Di acara Kiss Awards semalam, Lesti Bilar dan BBL berhasil ngeborong beberapa awards loh. Terima kasih banyak atas dukungannya untuk Lestlar Family, khususnya para Lesti Lovers yang juga memenangkan watch fans Indonesia yang terkis. Kalian luar biasa, masyarakat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bunda Lesti, Papa Bilar dan BBL selalu memberikan kebahagiaan dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Kita semua dan selanjutnya persahabat, ada sebuah info penting juga untuk kita semua disimak di unggahan Bunda Lesti persahabat ya Bunda Lesti mengunggah sebuah fasingan info bahwa sore hari ini bakal tayang acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com tayang jam 5 sore tayang setiap Senin dan Kamis jangan sampai lupa untuk dukung acara Bunda Lesti di Poles kita support yang terbaik Apapun itu acara yang ada leslarnya, masya Allah banget ya. Dan kita masih menunggu kabar kejutan baru dan julukan vitamin berikutnya. Jangan kemana mana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan hangat selanjutnya. Ini informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.